Musim main tunggal enggaklah wah pantai. Laut kalau munting, kalau munting kira dona nut kisir itu hanya mi garis mesin kalau kita hati, beo vankung beo wanpa ni tu kena taki pertama itu, lo mm. celebel along romben perangan <coughs> tau kuasa belarang bangku ata tuun beol itu, aku hakkan kalo semalem ya ho turuti mun bangna tembang cita kitu tarbah kan kuasa ke le, belarang bangku Mentir. Ini satu saat rumah ini akan dirubah <coughs> menjadi rumah adat. Ya, yeah. Kami dari uh, yang ada dalam rumah ini, kami saya punya sudah buat rumah kecil ini. Mm. Ini dikosongkan. Yeah. Ini dipugar menjadi rumah adat baru. Mm. Dengan catatan bahwa kalau rumah adatnya sudah ada, mengumpul orang muda. Itu cita citanya, mengumpul orang tuh gampang terus segala aksesoris as, uh, ada itu terkumpul di rumah. macamnya pudar begitu saya bilang, mungkin tidak orang sudah tidak perhatikan lagi dengan adat sehingga urusan-urusan adat juga bisa-bisa <coughs> terbengkalai tadi. Petunamu, mau naung pepela suara tahu, marini, marini, marini, marini, marini, anak hmm. nah, baru disini sama itu dengan sesuatu yang. Kan? Ya, perkembangan dan enggak, itu e, ya. dobo hmm. ya, oh, uh, uh, kepala dan kepala kampung yeah. pulci, pulci, pulci, pulci, pulci, pulci, terus gak ga, ngus dalam kalau mau buatan sa perkembangan Karena yang yang tetap melihat mikalokan tapi tetap akan tan memaikin kolim pembangangan. kami sendeu, bude empo pejor tua kenobangan. Oh kubur. Jalan ini batu. Dulu <tuh> pada zaman Belanda ada sembunyi alat. Nyalat bedil Namanya bedil itu krakode Biasanya Kalau pilih perang dulu pakai bedil itu namanya krakode Tapi pada waktu itu Zaman Belanda ambil lagi ini bedil nah, Mungkin yang masih ada sisa itu Macam pelurunya Kira-kira dikalo ada bedil. Pada waktu zaman Belanda Itu sejarah singkat tentang batu ini itu nama batu. Ini batu. Kita tahu kalau berdirinya bedil bedilah tabangan. Tabangan dari zaman Belanda dulu. Pada tahun 2003, loh, akhir akir, Maya ada ga? Lemai, tadi ya cium yuk, ngomper amik kolek Karena dano demi pungli ga pacaran sehingga istilah berung kolek itu tenobangan itu, pada tahun 2003. Karena gendang lanjutan dari tenoituir bu dari mpoiturami gitu pe. itu maksud tapi di Tahun 70, puluh, luar lokasi tegol ma banleh basuh di kubene agupoma tahun 70 itu buku dengannya lah metero lokasi ini saya aku Mabin Sehova, karya syukur sukur to mas dalu, kukung e to lima hamik, mua kebut saleh, mule kebulan aluruk usaleh di sega, hamik mustu na kainu, sana kah pek, tanah alham itu, ndia kae ga, air lawa beowai, koma tai ke, mosaik hia tai, tai go kebut ga lo rokon bate na de hia sela poma, elia. Saya akan sekadurus Tahun 71 tiga tiga awal eh, tahun putus perkara tiga tiga perkara tiga tiga perkara tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga